Indonesia tidak hanya punya harimau Sumatera dan macan tutul Jawa sebagai kucing liar endemik. Masih ada banyak spesies kucing liar asli Indonesia yang tidak akan kamu temukan di belahan bumi lain. Salah satunya adalah macan dahan Sunda. Spesies ini baru diidentifikasi dan dibedakan dari kerabatnya dari wilayah Asia lain pada 2006 lalu. Tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Isu siluman harimau berkepala manusia menggemparkan wilayah batahan Mandailing Natal, Sumatera Utara Mereka memburu makhluk itu Namun salah seorang di antara warga justru terluka digigit macan. Peristiwa ini terjadi di hutan kawasan Batahan. Kejadiannya berawal saat sekitar 50 orang warga dari empat desa, yakni desa Hatupangan, desa Huta Lobu, desa Bangkelang dan desa Tambang Kaluang berangkat menuju hutan untuk mencari manusia siluman. Sebelumnya, warga di sana digemparkan dengan isu ditemukannya makhluk berwajah manusia dan berbadan harimau di dalam hutan. Karena meresahkan, mereka pun sepakat melakukan pencarian. Pada saat pencarian, warga menemukan lubang atau gua yang dicurigai sebagai tempat persembunyian. Warga memasuki gua untuk memeriksa, tiba-tiba muncul harimau, diperkirakan macan dahan sehingga menggigit satu orang warga yang sedang melakukan pencarian itu. Macan yang diduga menggigitnya berhasil melarikan diri. Polisi pun mendapat informasi mengenai kejadian ini. Mereka datang ke lokasi dan menghimbau masyarakat untuk tenang. Awalnya, para peneliti mengira macan dahan hanya terdiri dari satu spesies saja. Para peneliti baru menemukan bahwa ada dua spesies macan dahan pada 2006 lalu. Spesies ini antara lain macan dahan benua yang tersebar di daratan Asia dan Taiwan, serta macan dahan Sunda yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Macan dahan Sunda pun terbagi kembali menjadi dua subspesies, yakni macan dahan Sumatera yang ada di Pulau Sumatera, dan Kepulauan Batu dan macan dahan Kalimantan, yang ada di pulau Kalimantan. Nenek moyang dari macan dahan yang ada saat ini diperkirakan hidup di Asia Tenggara saat Gunung Toba di Sumatera meletus sekitar 75.000 tahun yang lalu. Dua populasi yang selamat saat itu terpisah di selatan Cina, yang menjadi macan dahan benua. Sementara satu di Kalimantan menjadi macan dahan Sunda. Saat permukaan laut turun, beberapa macan dahan Sunda melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera. Namun, saat zaman es berakhir 10.000 tahun yang lalu, permukaan laut naik. Dua subspesies macan dahan Sunda pun terpisah satu sama lain dan berevolusi membentuk subspesies yang berbeda. Tak seperti macan dahan benua, macan dahan Sunda memiliki pola awan yang lebih kecil dan bertaring lebih panjang. Pola bintik-bintik menyerupai awan inilah yang membuat macan dahan mendapatkan sebutan dalam bahasa Inggris sebagai Clouded Leopard. Orang Indonesia menyebut mereka macandahan karena kucing liar ini memang lebih sering terlihat menghabiskan waktu di atas pohon. Macandahan Kalimantan merupakan spesies kucing liar dan karnivor terbesar di habitatnya di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu mereka berperan penting dalam ekosistem.